Momen gemas, ingvas dan arsi. Abang. Halo, bang bang bang bang, bang. bang. bang. bang. Nah, nah, itu suka bueno. <ti> Bawanya. <ti> Bawanya. Ya, harus, bang suka UST, um, kapan ke rumah? mau diajari? <ti> apa? <mantan. ti> kapan? kapan? kapan? <ti> Masih gak kesini sini. Masih ini ini Oh, aku melihat Iya, <laughs> oh my god Oh Oh Oh Gimana nih? Oh eh. Kepal, ah, kepala oh, Ini <laughs> namanya si <Javi>. Oh A Miss <laughs>